Halo sobat bela diri, kita ketemu lagi di channel Daiqiu Pusin. Ini ada salah satu contoh untuk melatih pukulan dengan cara menghindari lewat samping. Coba kita lihat, ini bisa buat latihan teman-teman saat di rumah.